Bentuknya lebih menyerupai keran Jangan lupa di subscribe Apa? Subscribe Sub Like, comment, like comment Like, comment, and subscribe guys Yo guys, yo ke ke ke Halo, suami Ini kami di Batu, di batu Balai. Balai bareng tim gitarin Gitar, kota seribu kakak pun, dimana kakak pun? halo Kenapa? super adek. sekarang kita berada di Batu Balai ini ceritanya sama kayak batu blimbing yang ada di bangka selatan tapi ukurannya lebih kecil dan bentuknya lebih menyerupai kerang kubut yang atas, setiap belimbing selalu membenuh disini itu ada ceritanya, cerita rakyatnya eh, di zaman Umi Mutiata, istri dari Pak. Hatta. Bye. Ini ada tuh, tempat yang bisa dipergunakan berteduh apabila di bila hujan atau ada Ada sembah? Mama, namanya mohon to. Oh. Ini Jangan kebalik, Oh. Ini dalam mana? Nih, di tolong. situ Bang Erwin. Oh. Ini kondisi dalamnya, Kak ya. Ini kondisi dalamnya. Ternyata kita menemukan sesuatu di dalam, kayaknya tempat sembayang deh. Atau sesuatu yang sesajen gitu. Oke, lanjut, yuk. Bisa? Serem banget, Kak. Ya, berarti dimanfaatkan oleh orang-orang yang yang memiliki niat tertentu ya, mencari ya, ya. sesuatu apa gitu ya. ya. Tapi uniknya batunya unik kita nggak usah uang. bahas yang itu deh. Ya batunya ah. ini ada bertumpuk-tumpuk, uh -huh. ya kan? Bertumpuk-tumpuk memang hebat ya yang di atas itu ya. Kalau lihat dari luar dari sisi belakang tadi itu dia seperti bentuk kerang. Bentuk kerang ternyata dalamnya ada tumpukan batu hmm. katanya ini tempat jadi batu balai karena ini tempat, tempat balai pertemuan ya mungkin pada zamannya pada zaman dulu jadi tempat bersembunyi ya kan? atau rapat, atau berteduh ketika hujan iya jadi pertanyaan ini kira-kira ini alami atau buatan kira-kira this is natural oke okay. ini alami <laughs> Mungkin batunya mudah kayak dibentuk gitu ya, ya. terpahat terangan rapi Karena terbawa tsunami Ngace deh kakak Ini yang pasti ada cerita <tun> rakyat <tun> Gimana kakak? Udah tahu kan? sudah tahu kak? Ternyata tadi memang ada cerita rakyat ya, ya. Batu itu merupakan perahu yang dilapuk oleh ibunya Selain kan anaknya berubah menjadi kerap Mirip-mirip maling kundan mah Ya, mirip-mirip kundan ya? ya Menurut cerita rakyat disini Cata mantok itu banyak ya kak, cerita itu sejarah ya Ya, kalau maling kundan kan maling kundannya jadi pra, jadi batu ini indah perahunya yang jadi batu Ya, betul jadi perahunya yang jadi batu hmm. yang, yang ke... pertanyaan itu keraknya gimana ya? keraknya gitu. yang lagi kamera ya? oh gitu ya kak ya? iya ya kak, kasihan banget <laughs> oke okay lah ganggu okay tapi... enggak lah, oke okay <laughs> lah oke okay, gitu ya kak ya terima kasih ya kak, kita udah keliling-keliling oh, Mentok kita udah keliling-keliling Bangka Barat sudah kembali dengan bapak-bapak ini, bapak-bapak ini sangat luar biasa manusia-manusia so, tahan lapar kenalin dong <laughs> kenalin bapak ini adalah bapak Dedi. dia ada di, di Mentok Ya. <laughs> Bapak-bapak menghalang? Oh, apa? Bapak, tidak, yeah. saya cari, yeah. ini, ya. Bapak ini ada Bapak Firhat yang tadi menulis buku itu. Buku apa? Buku tentang sejarah Mencok. Bapak Jagar ini budaya. di ya, Jagar Budaya. Okay. Bapak ini di Dinas Pariwisata. Luar biasa. Terima kasih, Bapak-bapak. Okay. Semoga rezekinya banyak. Semoga mentok oh. lebih dikenal nanti ke depannya, amin amin amin, amin. amin. Ya, oke okay, dulu, kita cuman di channel siapa kakak? cuma ada di pablo pictures, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kamu biar orang tahu bahwa mentok, ini salah satu situs sejarahnya banyak banget di bangkak oke, okay. screenshotnya boleh nggak Si kak screen suport, biasa kan screen si kak? Screen subscribe, <laughs> jangan pada subscribe ya kak. Kita sekarang berada di Pablo Pictures jalan-jalan, natak sekaput. Berah kita lanjut lagi. pamer dikit dong. Hmm. Apa itu? Hadiah nih hadiah. Oh Chris Bow. Ini Chris. Chris, hmm. Chris hmm. nah, raheha. Nah, raheha. Gimana perjalanan kita hari ini? Cukup mengasihkan dan pokoknya. Silakan kalian datang ya. ke Kota Muntok. Oke <laughs> Kenapa jadi gimana? Jalan-jalan. Ya, ya. Jangan, Jangan kita hari ini. Uh, semakin sore semakin gelap perjalanannya. Ya karena mendung. Ya karena mendung masalahnya. <laughs> Tapi bukan berarti kita gelap semua. <laughs> ya kan? Hanya kabur. Ada, ada, ada yang? yang, yang, ada. yang Hanya ada berapa orang? Ya, ada yang paling gelap. Kamu paling gelap. Paling gelap. Ya. <laughs> Jangan dibahas. Jangan. Ya siap rugi. Okay. Siap yang penting kita berbahagia hari ini. Oke. Okay. Iya. Gimana? Perjalanan hari ini sangat sangat berkesan. Rugi kalau, kalau tidak pesan. ikut. Okay. <laughs> itu baik kesan yang utama palingan jadi kita tunggu rute kedua yes the best is the best buat teman-teman yang belum ikut ya iya yeah. kita tunggu touring berikutnya is yes, navigator hapen <laughs> aku sampai hahai allah <laughs> gimana kak perasaannya kak yang jelas rugi nih bu rugi ya oh. oke okay. okay, kita tanya ke jadi, yang tuan rumah jadi nanti untuk berikut, eh, Insya Allah kita akan kunjungi Mentok lagi pada saat Durian jatuh. Durian jatuh. Asik. eh ay ay ay ay ay Pak, gimana Pak? Perjalanan kita hari ini? Alhamdulillah. Berkah. Ngonong aja Bang. Kesan kesana di krecoknya sama tim Turing Mantap timnya, makin solid. Makin jaya. Oke punya. Oke, Bang sama, semoga timnya solid dan okay. terus berinvestasi dalam pertualangan asik, makasih jangan jerak, nah, datang lagi. Datang lagi lah oke okay. datang lagi <laughs>